Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube video kitchen Di video kali ini aku pengen share ke teman-teman semua Aku bikin siomay ini tanpa ikan Tapi rasanya ikan banget ya teman-teman Lumayan lengkap untuk isian siomaynya. Aku cuman gak pakai pare Karena memang di rumah itu gak ada yang doyan sama pare ya teman-teman Harap maklum Buat teman-teman yang penasaran gimana kebuatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Untuk bahan adonan siomay, kita perlu 250 gram tepung tapioka, kemudian ini ada 150 gram tepung terigu. Di sini aku pakai 5 siung bawang putih, ini aku parut ya, teman-teman. Kemudian pakai 2 butir telur. Untuk bumbunya ada garam, merica, kaldu bubuk, gula pasir Kalian boleh cek di kolom deskripsi ya untuk resep lengkapnya Kemudian ini ada 4 daun bawang yang aku cincang 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap Kemudian ini adalah rahasianya Ini 1 sendok makan untuk kecap ikan Ini ikan banget rasanya teman-teman Kemudian sini ada air 400 ml Langkah pertama kita masukkan minyak goreng Ini sekitar 3 sendok makan Kemudian kita panaskan Yang pertama kita masukkan adalah bawang putih yang udah kita parut ya teman-teman Ini kita tumis Tapi jangan sampai kuning gitu asal ditumis harum aja ya teman-teman untuk kentang, telur, kol, aku udah masak terpisah, ya teman-teman. Maaf, aku nggak perlihatkan ke teman-teman, takut kepanjangan. Lanjut, kemudian kita tambahkan daun bawang yang udah kita iris-iris tipis. Ini kita tumis-tumis sebentar. -tumis Kemudian kita masukkan 400 ml air Nah kemudian ini untuk kompornya bisa kita matikan sebentar ya teman-teman Kita bisa masukkan untuk tepung terigu 150 gram Ini kita aduk-aduk Jadi kalau nanti kompornya nyala ini bakalan langsung kayak ngeras Jadi ini dalam keadaan kompornya mati ya teman-teman kita juga bisa langsung tambahkan bumbu-bumbunya. Ada garam, merica, kaldu bubuk, gula. Tambahkan juga untuk saus tiram, kecap manisnya. Jangan lupa, teman-teman. Kemudian, ini kecap ikan. Kalau teman-teman lebih suka ikan banget gitu bisa ditambah untuk kecap ikannya kita aduk rata kemudian ini kita nyalakan ya kompornya teman-teman kita masak sampai adonan ini mengental ini yang nanti jadi bahan untuk isian siomay. kemudian untuk ngisi tahunya ini rasanya enak banget walaupun dingin enggak kerasa sama sekali masih lembut ya teman-teman Kita masak seperti ini, kemudian ini bisa kita pindahkan ke wadah. Ini masih panas banget teman-teman, jadi kita tunggu agak dingin dulu. Setelah dingin, kita tambahkan dua butir telur ayam. Untuk telur ayam-ayamnya ini lumayan gede ya ukurannya ya. Kita aduk-aduk. Maaf banget suaraku tuh agak serak di gitu teman-teman, karena lagi nggak enak badan. Kemudian ini kita aduk terus. Kita tambahkan untuk tepung tapiokanya itu sedikit demi sedikit ya teman-teman. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe ya. Insya Allah di channel ini aku akan bagikan resep-resep sederhana yang mudah untuk kalian ikuti. Ini adonannya udah siap. Yang pertama aku mau bikin siomay. Ini pakai kulit pangsit. Aku bentuk seperti ini, simpel banget teman-teman. kemudian untuk tahunya ini sebelumnya udah aku kukus jadi lebih kuat gitu dia kemudian aku lubangi di bagian tengah kita isi dengan adonannya lakukan sampai tahunya habis kemudian siap untuk kita kukus ya teman-teman shomei tahunya ini kita kukus seperti ini kita kukus 15 menit ambil kita kukus somenya, kita siap bikin sambalnya dulu teman-teman. Ini ada 200 gram kacang tanah udah aku goreng ya. Kemudian ini bumbunya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Aku sudah catat semuanya di sana. Kemudian ini aku blender, aku tambahkan air. Kentangnya ini boleh kalian ganti sama ubi ya teman-teman. Jadi ini opsional aja. Kemudian langsung kita masak untuk bumbu kacangnya. Kalau aku suka yang agak kental. Jadi buat teman-teman yang sukanya encer bisa ditambahkan air lebih banyak ya, teman-teman. Nah, di sini aku tambahkan gula merah. Kita aduk sampai gula merahnya rata kita masak sampai ini tanak benar-benar matang ya teman-teman meletup-letup seperti ini jangan lupa kita tes rasanya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman ya ini dia hasilnya saumai lengkap sama bumbu kacangnya ini tanpa pakai ikan sama sekali tapi rasanya ikan banget ya teman-teman enak banget, jadi bisa makan somes kuasnya buat teman-teman semua, selamat mencoba jangan lupa tonton juga videoku yang lainnya ya terima kasih